kamu harusnya kamu ya siang kemarin sampai habis kalau bisa habis bangun bangun badan kosong. pagi ya, tarik nyokot nah, ah, hmm, oh, mau